Ha, jamaah amane deh yo. Tapi ga. Abi kok. Iniเกิด abi. Oi, burai. Om. Diet kali. Diet abi. Ha, diet. Nah, tak jago abi. Abi itu kan. Ma. Heh, ma. Sini dah jemah. Keh nah ne. Adeh yo, ma. Nah, adeh Liyah! Oh Liyah! Tuan, Bunda. Nyanyi, hmm. saya tanya aku juga, Alhamdulillah. Dari kira-kira Allah, kan kali juga juga. Hmm. Ya, awak kerja lagi dengan pegawai, saya tak ada boleh. Ya, saya hmm. pergi kemahsirah, wajib. Yang apa lagi? Abah berasa juga. Nak minta, saya dah berpura-pura lagi, nyanyi. Dah berpura-pura lagi. Ya, Ya, mana nak? Ya, mana nak? Belantau kerja, Mak. Ya, nak pergi anak kerja. Tak mampu, Kak. bahinau ini, mantang. Kamu minta Bapa kerja. apa lain empu yang je, kan sepak ngade adik. Ya, bang Hai lagi, bunda pegah. Ya, nak pergi, Ancik Kibang kamu. Luang dengan bunda, anak Sohirah pergi. Apa dah minta kerja, Abang ini, Mak? Tak je, Bapa tempat untuk Raya. hanya. Ya, bangai lagi pundah-pundah. Ya, ya Nijia ya, Kedin, ya, tak boleh kamu aduai dengan pundah. Harumur lagi nyon, tak boleh kutuhai pak jika pundah-pundah. Mak, saya mak. Nanti tes ja, saya nak na, dapat tunggu raya, kadang-kadang keterima. Pasti keterima. Kamu doa macam juga, abis-abis pundah. Tak sejak. Tiba-tiba, Pak Hasanah. lagi Mei-pegah, lagi Abi-pegah. Dia punya ni, Hasna. Ini apa katanya yang baik pi ni? Ia dari kibar responsi. Nana? Ah, hmm. uh, cukus ye, Jangan nonton, bagaiku. Oh, tak ada lagi kamu. Tak ancol. Bukan dua, bukan demi. Bukan cuma nana. Bukan. Anak. Ukuran dua. Dua kami lede. Khab-khab kami lede dua. Nenek nak mengkapok macam-macam. Pi adik Yang so ini ada iu mo. Kebohanan itu ngah dia buka bawa kan, ada buka mayang tapi. Dingatlah kami, macam edung hanam dukung lagi, kabaroka. Jauh orang macam edung, itu, jauh Jin edung. Kau kemana? Dua teruk kena, penumpang apa rumah pida? Dua, dua hari. Dua hari ni, bawa kampu jauh Jinan. Hanya mulai jamun. Jadi betulnya, Lei, Leonno. Jadi muno? Ni pecah abulia. Ni pecah aku. Aku aku gaya. Padan pecah biha. Baik atli deh, kadengoi le. Kan gugup pecah aku padan li ni. Baik kau kali. Oh, denger le babe. Iya Bang PI, jangan nangis dulu dengar yeah, Bunda dulu ngomong. Oh, baik. Oh, ada di ni. Iya baa, jangan nangis. Kajit. Orang kena aku bawa rokok. Leo. Sudah walu limitawa like kerjaan. Ini dong hak mahle. Nah dulu, apa yang pecat aku? Apa Apa yang aku pecat? Makasih. Kita dengar ini Yang dengar abang Iya, bang. dengar dulu. Kan babi ini lama di sini, nggak mungkin dipecat sama. lagi. Aku nak aku pun nak kirim. Buka. Apa ini kirim dari I kamu noka? Kau dulu ini. Maaf, ada ini kamu Eh. Ah, eh Ini aku pecat baru untuk jangan naik di karena dua ke, Kak Oh, Ngad. Heee, pegang lah, pikir pecah aku. Mana kau pecah ini? Beratah nak pergi dengan Ba, Baik, nak jaya ke rumah, pulang orang Eh, Oh, Okey, Kak ikahnya, menang. Eka, Minyak, Tumpu Chef. Sejak Aju pilih Udapu dan pilih Udapu lagi. Eka, Aju pilih. Aja, Aju! Ya, Fee! Kak Juh, Juh yang menang. Juh, Juh, Juh. Juh, Juh. P, dia pilih Udapu yang dalam daripada. Minyoki, Kumpul, Fee, Kak Ju. Amatai Pilih Udapu. Eka, Aju pilih Udapu lagi. Lalu apa, Fee? Je, je. Boleh tak boleh. Lalu, Minyak. peng Fee. Irim bank, dah boleh tuduh Udapu nampaknya guna tidak pakai. Ini macam kurang gitu. Ah, Waalaikumsalam. Oh, ayah go. Dekat boya. Mau ke jium ke bau bendera di sana itu ke Palembang. Oh, mayar aku go. Nanti <laughs> dah. dia jasa. Oh, okay. ah, nah, hmm. ah, nah. Ha la nyanya dia. Ainah le kerja. Ha la kerja macam sapu inah. Takkan susah. Ni bang susah. Abang ni jak luar hmm. nanggra nak hutan kerja pegang ana nabut. Kami anak meny kerja nak. ba. Tunggal-tunggal ba kerjawan tuk raya. Nah ke pegang. Betul ba. Nah. Betul nah. Betul. Ni ganti tunggal ba abang dong. Orang tak tau kalau mau apa. Anak bagleh mau anak gaduh rumah. hangal kamana Kan jadi kan? -ma kan. jadi kan ku ni ya. Jadi dah tajawab momentum goreng ya. Ada Ron di gerang tuilah lawan awaklah. Sudah dah nak ya kan. Oh bagi pada Arman Dino Raja Jul di di Nat goreng Erman. Oh bahaya. Oh ya. Baik baik. Ni kan balik dekat. Pakcik bagi heal nak balik betul. Cukup berat. Bang. Ah, Bang bang. Mari. Dah nama bapak bampi, kepah, bapak terkuai rakyat nak keluar orang kerja. Okey. Come pegah mak sini datang papanya juga. Ha, baiklah. nak pergi. nak boleh kerja apa? Awak kat situ saja nak pura-pura ya, babak. Ajuh, saya nak. Yang mana ya. ni? Nah, Jangan lonjak mak bah. Ber. Nah, nah apa sebab dia kat tempat banyak begitu. Ya. Kalau lonjak ngam anda. Yo Blanca dia atau kadua yang menjadi pun yang kubui di dalam dang kajian periumang. Apa Tak nak urus yang kerja Assalamualaikum breu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oke di nego. Oh man agang. Ya meji oh. Darat agang. Aduh. Malen tak agang. Nih pak. Mau pi pi.